Salam rekan-rekan dan sahabat semua, di sini saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai cara menggunakan Google Form yaitu media platform untuk membuat sebuah lembaran tanya jawab yang bersifat kuis serta masukan pendapat yaitu ya dalam metode survei seperti itu. Dengan desain cloud platform ini sehingga sumbernya nanti bisa di-drag dari file ekstensi lain ke Google Form begitu. Jadi saya langsung saja ke bagian di sini saya sudah membuat uh, icon custom ini menuju ke Google from dan ini menuju ke Google Drive, seperti itu. Kenapa saya e, cantumkan Google Drive? Karena sumber dari Google from mengambilkan ini bisa di sini kita manage. -nya. Untuk menggrouping, memfolderkan dan menghapus dan menduplikat dan mengcopy di sini ya, semua ada di Google Drive begitu. namun sekarang saya akan menuju ke Google from dulu. Baik, di sini sudah ada tampilan beberapa layanan fitur form prom itu diantaranya dokumen spreadsheet slide dan formulir yang akan kita bahas yaitu formulir dimana formulir ini untuk diisikan kepada si penjawab atau partisipan yang bersifat sharingnya dikirimkannya ke publik begitu jadi langsung saja ke google formulir nah ini mungkin untuk loginnya rekan-rekan semua sudah familiar dengan gmail dengan akun google jadi langsung saja kalau misalkan yang sudah buat langsung login Karena ini saya belum melakukan histori kerja atau contoh, cuman ini ada beberapa template, contoh bisa jadi referensi pembuatan. Namun sini saya akan memperagakan ke prom kosong dulu. Nah, kita buat prom kosong. Ini belum ada judul, belum dikasih judul. Biasanya disesuaikan dengan lembaran soal. Jadi judul dalam prom ini nama dari mata pelajaran tersebut. Cuman sini hanya saya hanya memberikan contoh saja. Contoh soalnya. namun eh, ini sudah kita <tuh> buat dan ini belum berubah ya nah ini untuk, nah ini sudah berubah kalau kita diklik. jadi kita eh, klik ini jadi dia akan berubah otomatis nah ini nanti kita ke folder nantinya yang ada di drive nah makanya kenapa tadi saya eh, cantumkan google drive karena ini berhubungan sekali jadi kita masuk ke sesi pertama ini mengenal fungsi untuk menentukan definisi bentuk format kegunaan jadi saya akan menerangkan elemen tidak bagian-bagian lain untuk bagian lain kita sambil saja nanti juga bisa diketahui oleh rekan-rekan ini yang disebut elemen untuk menambahkan pertanyaan untuk import pertanyaan misalkan kita sudah membuatnya di format word Untuk soalnya kita bisa masukkan di import ini ini adalah tambahan judul atau deskripsi nah ini yang seperti seperti ini inilah fungsinya di sini untuk pengambilannya lalu oh, ini untuk gambar-gambar ini untuk video ini ada bagian ini bagian pom maka icon yang sesuai dengan aplikasi logo pom nah memberikan keterangan lebih untuk pertanyaan ini maka kita bisa memasukkan gambar sesuai dengan pertanyaan nah <tuh> gambarnya sudah terlampir nah untuk bagian sisipan gambar sudah selesai maka maka untuk selanjutnya memberikan opsi jawaban Nah, jangan lupa ini diwajibkan diisi Untuk menghindari kekosongan Yang dikhawatirkan nanti ini Jawabannya terlewat oleh si penjawab Begitu Lalu saya akan buat lagi Soal berikutnya Selesai, tiga bagian ini lalu jangan lupa. Lagi. Lalu, jangan lupa, ini wajib isi, diaktifkan untuk menghindari kekosongan. Saya akan tambahkan lagi untuk beberapa metode tambahan. Pertanyaannya, yang ini saya akan gunakan pilihan jawaban singkat. Ini jawaban sikat ini, Ki Juga, jangan lupa wajib diisi. Nah, Lalu saya akan tambahkan lagi. dan jangan lupa wajib isi diaktifkan juga nah sini saya buat 4 soal saja ya nah tapi sebelumnya ini dikasih inisial nomor <coughs> untuk membedakan nomor-nomor berapa saja nomor soalnya nah, baik 4 soal karena ini soal, maka harus disesuaikan dengan settingan kuis. maka rekan-rekan pergi ke menu setelan, ke icon e, gear di setelan ini lalu ke bagian kuis. maka ini jadikan kuis. nah, nah ini adalah ada posisi-fungsi untuk langsung e, menghasilkan nilai, jadi setelah partisipan atau si penjawab selesai menjawab, maka nilainya langsung di hasilkan maka ini tentunya harus diaktifkan kalau misalkan soal ini harus memerlukan peninjauan manual maka ini aktifkan manual Nah ini untuk responder jadi nanti kalau misalkan si penjawab selesai mengirim biasanya ini ada di akhir e, selesai kirim ini akan timbul Nah ini dia harus bisa melihat poinnya melihat hasil jawabannya dan melihat pertanyaan yang dia jawab begitu ini rasa cukup dari Bagi ke bagian umum. Kalau misalkan ini untuk khusus pengguna yang membaca email yang sudah disesuaikan dengan kelas atau grup, maka ini bisa kita gunakan opsi ini. Namun jika ini untuk umum, ini tidak usah diaktifkan. Nah, ini untuk perlu masuk ini batasannya agar tanggapannya hanya masuk dulu ke Google begitu. Jadi dia harus punya akun Google-nya dulu baru bisa masuk untuk mengisi begitu. Ini rasa sekarang tidak usah diaktifkan lalu untuk responder dapat edit setelah mengirimkan jadi kalau misalkan ini mutlak jawabannya harus satu dikirimkan ini tidak usah tidak usah di checklist ini untuk melihat diagram respon jadi diagram ringkasannya bisa dilihat nanti oleh si penjawab ini rasa tidak usah maka untuk presentasinya biasanya ini link di untuk google chrome lagi tapi ini rasa tidak usah, maka kita nonaktifkan. Serasa ini sudah selesai, maka klik simpan. Nah, setelah pengaturan kita buat, lalu klik yang satu soal ini. Yang pertama, nah, ini sudah timbul kunci jawaban. Meminta kunci jawaban untuk kita atur, untuk diset jawaban yang benar itu. Dan berikut poinnya juga. Maka ini klik, ini kunci jawabannya adalah A lalu skornya karena ini empat soal berarti akumulasi 100 poin itu jadi 25 ya ini per soal 25 poin selesai nah sama juga untuk soal kedua samakan tentukan kunci jawabannya ini jawabannya kasih poin 25 poin selesai nah ini untuk warna warna dari pertanyaan yang di atas sebetulnya ya Nah, ini kita kasih keterangan, icon bisa dilihat di jawaban pertama. Nah, nanti untuk jawaban sikatnya kita tentukan karena ini yang karena icon untuk google Chrome ini adalah warnanya ungu atau purple makanya kita kasih opsi ungu nanti kalau misalkan index keywordnya untuk jawabannya adalah ungu nanti dia akan masuk ungu atau purple jangan lupa kasih koma ya ini untuk index seperti ini kita kasih poin 25 Oke selesai Lalu kita tentukan kunci jawabannya Tentukan jawabannya, ungu, bisa juga purple. Ini kemungkinan ya, kemungkinan sama dengan warna purple. Lalu, apalagi ya? Ya, mungkin itu saja jawabannya. Adalah piano, si jawaban, tambahkan jawaban. lalu di sini ya kasih poin 25 selesai nah jadi jumlahnya sudah oke ini selesai sudah kita buat lalu kita eh, berikan keterangan data untuk partisipan jadi kita layangkan pertanyaan singkat yaitu biasanya untuk data ya ini ya nama wajib BC ini tidak usah ya lalu yang kedua kelas yang ya, berapa kelas A class B class C case, saja nah ini cukup ini untuk eh, keterangan data partisipan saja karena nanti kita tidak tahu siapa saja yang menjawab kalau tidak dikasih keterangan seperti ini selesai ini sudah benar, sudah kita cross check, sudah siap untuk dikirimkan, namun kita harus uji dulu, maka kita klik kirim ini ada beberapa metode kirim bisa ke email, link dan, nah ini kita perlu ini saja ya. Untuk link kita perpendek, kita coba dulu. Kita salin selesai. Lalu di tab baru, pastikan di sini, lalu enter. Oke kita tes. jadi si partisipan bisa melihat hasil nilainya kalau ini dirasa kita tidak usah memperlihatkan kepada si penjawab ini nanti kita bisa di ada di menu setelan ini jadi yang tadi ya jadi mereka tidak usah melihat hasil nilai mereka jadi sifatnya ini pripat nah, jadi ini checklistnya dibuang saja dinonaktifkan saja lalu klik simpan ini sudah masuk ya yang pertama ini sudah masuk yang menjawab tadi partisipan pertama ini di bagian respon Jadi kita untuk melihatnya ini di bagian respon Yang barusan untuk membuat pertanyaan Atau mengolah pom Ini di bagian pertanyaan Untuk melihat hasil dari yang si penjawab Atau partisipan Kita pergi ke bagian respon Ini ada ringkasan Ya Oke Dan ini ada pertanyaan ini jarang ya untuk kita gunakan sebagai output kita lihat di individu nah, ini yang sering harus kita lakukan pemeriksaan tuh disini pemeriksaan dari hasil yang dijawab nah, ada yang salah seharusnya karena ini ini sudah betul yang dijawab cuman ada <tuh -tuh> metode salah Keywordnya harus sesuai dengan. Jadi tidak ada ini ya. Kalau misalkan beberapa ya, ungu ya. Jadi, oke okay, oke okay, oke. Okay. Dua ya. Ada pertama diawali huruf besar dan tidak menggunakan huruf besar. Kita lihat hasilnya So, jangan sampai juga mengklirukan. Nah, Mas, betul. Jadi, opsinya seperti itu. Ini, ini betul ya? Nah, lalu kita hapus dulu. Kita ulang lagi. Jadi, ini kita hapus. Nah, untuk menghapusnya ada di sini, ini nah, untuk, supaya tidak double data untuk data si penjawab. Lalu kita tes lagi. Oke, okay, ini sudah. Kirim. Sudah. Kita lihat hasilnya di bagian respon individual. Oke, okay, sudah betul ya jadi itu, itu untuk e, jawaban yang harus disertakan jawabannya jadi bukan pilihan ganda ter, semacam esai seperti itu oke lalu kita buat beberapa contoh yang menjawab saja beberapa partisipan kita masukkan nantinya bisa kita sesuaikan untuk bagian statistik per, e, hasil dari semua partisipan Oke. Okay. Nah, sudah masuk ya, respon 2. Jadi yang ini kan partisipan pertama, lalu kita lihat partisipan kedua menjawab seperti apa. Jadi di sini untuk melihatnya untuk menggesernya di sini ya. Ini untuk partisipan sebelumnya, partisipan berikutnya. Nah, di sini dia menjawab salah ya. memang sengaja kita buat contoh dulu tidak tahu jadi ya ini langsung kemungkinannya memang salah. Karena ini kan jawaban yang benar ini. oke okay. kita buat lagi beberapa partisipan yang tadi linknya masih kita pasti lagi oke okay. sudah masuk terlihat lagi dulu lagi Nah. Partisipan ketiga Oke Kita buat lagi beberapa partisipan sudah masuk empat ini rasa sudah cukup nah oke okay, rekan-rekan dari sesi pertama satu ini tentang mengenal fungsi menentukan definisi dan kegunaan penggunaan elemen yang tadi sudah saya bahas sudah ya lalu ini membuat google pro mulai membuat kerja judul sudah menentukan jenisnya jenisnya itu mengkues atau survei tambahan saran ya ini saran yang bisa yang memang harus logikanya harus kita seperti tadi seperti keyword tadi ya itu bagian dari logika Nah, pengaturan nilai setiap poin itu sudah mengirimkan link sudah lalu ke bagian pengolahan berkas tanggapan lalu lihat respon hasil jawabannya ini melihat hasil sudah mencetak kita akan menuju ke sana mengekspor kita menuju ke sana mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan silahkan isikan jawaban komentar atau bisa tanyakan langsung baik itu saja untuk sesi ini nanti setelah ini kita Lanjutkan di mencetak mengekspor ke Excel, dan lalu nanti kita menambahkan beberapa fitur, yaitu waktu. Ya, oke, okay. terima kasih.